Selamat datang di channel Ikebana Lucy. Hari ini saya akan merangkai Jiuka, Jiuka Ikenobo Ikebana memakai wadah keramik, memakai ornamen sedotan. Wadahnya ini saya kasih foam isinya ya. Sedotannya caranya itu digunting panjang pendek tidak beraturan seperti ini. Lalu dimasukin kawat, kawatnya dua Ya yang di sini ada kawat, di sini ada kawat. Itu aja. Lalu di ujungnya ini saya kasih tusuk sate. Memudahkan masuk ke formnya. Lalu saya libet-libet begitu. Dari samping kelihatan seperti ini. Ya. Jadi. Oke. Okay. Nah. Bunganya yang saya pakai hari ini yaitu bunga matahari atau Ya, helianthus ini. Lalu ada lagi bunganya ini namanya Helenium ya nah, karena li, e, bunga mataharinya besar saya akan pakai hanya satu. Di sini udah saya kasih kawat ya. Saya pasang bunganya di sini. Ya. Lalu saya pakai daun, saya pakai daun sindapsus yang tentu sudah saya kasih kawat juga. Saya kasih satu di sini Saya kasih dua di atas ya Searah Ini Mulut wadahnya juga kecil ini wadahnya berbentuknya lucu kayak uh tapi kakinya yang satu panjang yang satu pendek. Wadah ini bisa dua fungsi, bisa berdiri seperti ini, bisa juga tidur. Ya, belakangnya seperti ini. Nah, wadahnya seperti itu. Lucu sekali wadahnya. Udah dikasih daun. Lalu yang bagian bawahnya saya kasih helenium. Ya. Heleniumnya warnanya cakep sekali. Jadi bunganya ini karena besar. Terus karena sudah banyak ornamen-ornamen, jadi saya hanya pakai center satu. Tapi saya kasih tambah heleniumnya. Heleniumnya di bagian bawah. Lalu ada juga di bagian atas. ada statis bentuk statisnya ini melengkung saya akan pakai sebagai aksennya ya saya akan pasang di sini iya saya pakai dua satu lagi di sini iya seperti itu ya saya akan kasih aksennya statis ungu jadi warnanya kontras sekali ya Statis ungu di sini, Iya. Saya kasih di beberapa tempat. Ini tutupin, mekanik oke. Lalu saya taruh di bagian bawah, bagian atasnya jadi. Ups. Warnanya sangat kontras sekali ya ini. Warna warm. Gembira, warna gembira ya, warna hangat. Ya, ngintip-ngintip saja. -ngintip Oke. Okay. Ya? Jadi rangkaiannya ini memakai wadah keramik bentuk U. Lalu ornamennya ini dari sedot, sedotan plastik yang dikasih kawat supaya mudah dibentuk-bentuknya. Yang ini dari kalau lihat dari samping ini arahnya ke depan. Ya, supaya memberi kesan dimensi. Jadi ini yang bunganya ada yang ke depan. Lalu sedotannya juga ada yang mengarah ke belakang. Sehingga rangkaian kita kelihatannya luas. Nah, rangkaiannya ini imajinasi ya, jadi berkesan gembira, karena warnanya sangat cerah sekali. Ya, kombinasi antara orange dan kuning, lalu ada kontrastingnya ungu. Nah, rangkaiannya sudah selesai. Jika suka dengan channel saya, silahkan di like, share, dan subscribe.